Oke, saatnya kita mulai. Empat orang, lima orang di sini. Ini kalau dapat satu sepuluh kali pun langsung Gua push up dua puluh kali pun. Selebihnya itu enggak ngelihat, anjir. Oke, ungu gua ngerinya meledak. Misalnya, ini dapat push up 20. Naikkanlah 30 kali ya, udah gua naikin tuh push up. Ini kalau dapat nih, langsung nih. Kalau selebihnya ini nggak jadi ya, Oh nggak nggak keluar? Masih tetap kurang lah, ya. garamnya kurang. Masih belum 70 kali pull, masih belum ada bintang tiga. Hmm. Udahkah? Masih belum dapet bangsa Gambar basoka Pistol air Masih belum Oke ini yang terakhir Ayo deh aku tunggu Salah ya Yupin ping Mantap Apa nih Please Red up please, red up, red up please. Come on, Yuri, tanda tangan Yuri, Yuri. Please Yuri please. Oke okay, satu, ingat ya. Ini karena 30 puluh kali pull misalkan dapat Yuri kita nggak Enggak usah lah, kita push up 30 kali, eh 20 puluh kali lah, dua kali. Hei jangan gitu, coy, jangan doakan. dope coy jangan, jangan, jangan push up dua kali ya. Push up dua kali, kalau dapet habis ini nih. ini Siapa? Siapa? please Red Siapa? Red op, op. Siapa? Siapa? lucu mulai keluar satu doang tadi bang minggu sabar sabar ada valentine no? selamat datang udah lama gak mampir anyway i'm back udah lama gak mampir nih valentine kumpulin lagi kah? oke okay, kita kumpulin lagi ya ini yang terakhir bang bangsat minggu malah dapatnya si bandar tukang bandar tem temen gua juga bandar <SILENCIO> <SILENCIO> mau nunggu kah? Kau bagus kok? Iya bagus memang. Waduh udah sampai di sini dong lagunya. Dapat seratus. Boleh anak-anak. Iya boleh sencret anak-anak. What? Hampir dari mana cok? Dapat dengan foto yang kamu kirim ke emailku. Kenapa dia ada dari tanah? <SILENCIO> Good shit. Apa namanya anaknya ini? apa namanya? <laughs> Delete foto. <laughs> Enggak, gua mau jadiin sebagai kenang-kenangan. Oke, okay, sekarang aku gacha deh. Oke, okay, siap. Dia sempat dapat aduh. Tapi anu sih udah mau spark ya kan. Udah mau spark nih, teman. Oh, udah 67 menit yang lalu. Ya, dia pengikut juga, bangsa <laughs> Aduh, aduh, ikut nonton. Bye bye, kok bye bye ya? Oke, okay, ini yang terakhir, terakhir kalinya dapat, misalkan dapat ini ya, gua push up 50 kali, tambah lagi makan garamnya kak, ini eh, nggak usah lah, udah makan garam juga tadi, satu setengah tendok teh, ya eh, satu setengah setengah tendok teh, oke, okay. satu, dua, tiga. nggak dapat tidak jadi pus ap tidak dapat mel tidak dapat Kim hmm coba gajah satu-satu please ke lah langsung pingke oke belum semoga dapet dong amin semoga dapet eh ke skip hmm nggak dapet aja. Yuk, kita berdua. Kalau aku, Sempat dapat kambing, sih. <tuk> atau enggak? sih masih belum ada bintang kuning. Ya? Eh, bintang Trinity kuning Hantu, salah cek Dulu ya, digoyang-goyangkan. Dulu nah, teori digoyang-goyangkan, teori digoyangkan. Oh ya, teori putar-putar kursi kemarin tuh ya. Gue lupa, ember nah, pistol, bang pistol air. Oke, tiga kali. Oke, masih belum berpistol airnya. しゅか。lagi と bintang 2 nya belum oke okay habis langsung warna pink aduh agar wah ini beneran terakhir ya bintang, bintang What the hell, man? Dari tadi belum ada bintang 2 nya ya? <tong> yuk, please, yuk. yuklah pulang, yuk. Yuk. Yori pulang. Please, Yori pulang lah. Ping ping ping ping. Aduh. Masih gagak dapet, lu.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 Sampai jumpa di live stream berikutnya Bye bye 30 lanjut salah. Benar ya? Oke, ikut zoom. Hai, dong masih belum hai, hai, hai, hai, nih gambar ini nih. tuh hai, tuh <laughs> ada hai, wah hai, yuk Menendok. Otose Kotama. Selamat. Please, come on. Aduh, bukan dong. Trinity bangsat, bangsat. Ahahaha. Itarai, wadashi, deh. Tapi, tolong. Terima kasih bangsa ada sih kita eh. mau udah Bang mau keK dulu mau dicariin soalnya dicari-cariin masalah gua gaca kagak oke ya pada kaburmana tiba-tiba kabur, Tiba -tiba kabur dapat ya kan <laughs> Aduh agak dapet lagi teori kepala tiga cuy, kepala tiga <laughs> masih berbeda <tuh> 150 mantap Please, come on, come, on, come, on, come on. Ah, belum dapat juga. Belum dapat juga. <laughs> Apa <tuh? laughs> Weh, dapat. Dapat bintang. <laughs> Oke, okay, sip. Please lah. Jangan oh, harapan terbang palsu. Terbang? Gitu. <laughs> Jangan harapan palsu. Oke okay, ya, jangan ada palsu ya. Gusuhin sama tuh, nih. Tui ga kohai toki. Ah, no kotoba desu. udah betul kan, benar de. ga kohai toki. ni toki. Yes. Come on, come on. Please, kaman, please. Yes, mantep. Akhirnya. Akhirnya. akhirnya. akhirnya. Mantap. akhirnya. Ah, akhirnya. Uh, Kizunaと定義し... Eh, Oke, okay. okay, karena kita sudah dapat, jadi sudah akhirnya bisa tenang ya, saya tenang. Terima kasih untuk Andri yang sudah menemani sampai selesai. Ya. Dan ini sudah hampir tiga jam juga nih Terima kasih selamat. Akhirnya datang. Perjuangan perjuangan. Capek memang. Nixon Nixon.